Sinopsis singkat cerita drama India Ganga. Ganga Sukla adalah anak manis berusia tujuh tahun yang tinggal bersama ayahnya, Varun Sukla. Varun memperbaiki pernikahannya, tetapi Ganga ditinggalkan sendirian karena Varun dan suaminya terbunuh di Varanasi. Ganga terpaksa hidup sebagai janda. Advokat Niranjan Chaturvedi menyelamatkan Ganga dan mengadopsinya. Segera, Ganga diterima oleh keluarga termasuk istri Niranjan, Manfi dan dua putranya, Pulkit dan Sagar kecuali ibu Niranjan. Kanta yang memperlakukannya seperti pelayan janda. Pada hari pernikahannya, Ganga bersama keluarga lakukan perayaan di tepi sungai Gangga. lalu sebuah kerusuhan besar terjadi hingga merenggut nyawa ayah dan suaminya. Sejak itu masa kecil Ganga terenggut, dia harus jalani rutinitas kehidupan janda yang berat, alih-alih kembali bermain seperti anak-anak lain. Beruntung bagi Ganga, pengacara baik hati bernama Niranjan, Niru, Hiten Tejwani, mengadopsinya. Ganga disambut hangat madfi istri Niranjan serta dua anak mereka, Sagar, Suarhingonia, dan Pulkit Vedansawan. Sayangnya Kanta Caturvedi Amaji, Susmita Mukherjee, nenek mereka tak menyukai Ganga. Lantaran seumuran, Ganga dan Sagar menjadi dekat hingga cinta monyet terjadi di antara keduanya. Terang saja, hal tersebut membuat Amaji geram. Dia pun segera merencanakan siasat licik untuk menjauhkan keduanya. Amaji membujuk Manfi untuk menyekolahkan putranya ke luar negeri agar jauh dari ganga. Sagar adalah orang yang dituduh sebagai pembunuh istrinya tersebut. Ganga yang mengetahui Sagar bukan pembunuh coba membelanya dengan bukti-bukti yang ia miliki. Palas yang tak ingin kehilangan Ganga berubah jadi culas dengan menyembunyikan bukti-bukti tersebut agar Sagar tetap mendekam di penjara. Pada akhirnya kebenaran terungkap, pembunuh Janvi adalah hias. Sagar lalu merencanakan pernikahannya lagi dengan Ganga yang dulu gagal. Pada hari pernikahan, Ganga mengaku hamil kemudian Sagar malah meragukan bayi tersebut. Terang saja hati Ganga hancur lalu memutuskan pergi dari kehidupan Sagar. Akhirnya, Ganga dan Sagar menjadi teman baik. Mereka bersaing dalam kecerdikan, kadang-kadang bahkan dalam konflik untuk membuka kedok pukulan rendah tertentu. Namun, Sagar Terungkap memiliki lubang di hatinya. Dia harus mengoleskan vermilion di dahi ganga. Setelah pemulihan Sagar, Manfi dan Kanta berencana untuk membawa Sagar ke London untuk menyelesaikan studinya, berpikir Sagar akan jauh dari mereka karena Ganga. Oleh karena itu, Sagar dan Ganga dipisahkan. Sagar lalu pindah ke London untuk sekolah selama 10 tahun meski dipisahkan jarak ribuan kilometer Ganga tetap setia menunggu kepulangan Sagar. Sayang penantian Ganga yang versi dewasanya diperankan Aditi Sharma itu berujung patah hati. Bagaimana tidak? Sagar pulang bawa pacar baru, Janvi Panchibora. Kembali sering bertemu dengan Ganga, Sagar dewasa yang kini dilakonkan Fisal fasista itu jadi bimbang. Lambat laun dia menyadari bahwa belahan hatinya itu bukan Janvi, melainkan Ganga. Sadar hubungannya dengan Ganga tak akan mendapat restu amaji, Keduanya berencana menikah di luar kota. Namun sebuah kesalahpahaman membuat keduanya berpisah lalu Sagar malah menikahi Janfi. Mau tak mau Ganga harus move on melanjutkan hidupnya. Dia kini bekerja sebagai asisten pengacara palas Sarwar Ahuja. Ganga dan Palas menjadi sangat dekat hingga Sagar yang mengetahui hal itu merasa cemburu. Ganga sekarang sudah dewasa dan kebetulan jatuh cinta dengan Sagar. Dia telah mengenakan vermilion selama 10 tahun tidak hanya untuk melindunginya, tetapi juga untuk menghormati status pasangannya. Madhvi, ibu Sagar gagal dalam misinya untuk memisahkan dia dari putranya ketika mereka akhirnya bertemu. Ternyata Sagar kembali dari London dengan Janvi, pacarnya dan Sahil, saudara Janvi. Kecemburan Sagar itu membuat dia memperlakukan istrinya sendiri dengan buruk. Janvi yang sedang depresi atas perlakuan suaminya malah diberi narkoba oleh Yas Akasil sepupu Sagar. Tak hanya itu, Yas juga membujuk Janvi untuk bunuh diri. Tak berselang lama sebuah insiden membuat Janvi terbunuh. Ganga tidak menyukai Janvi dan perusahaan Sahil. Harapannya hancur setelah mengetahui tentang hubungan antara Sagar dan Janvi serta perasaan tak berbalas yang ada antara dia dan Sagar. Tapi lambat laun, Sagar peduli dan mendukung Ganga. Akhirnya, dia mengerti bahwa dia jatuh cinta padanya dan mengungkapkan cintanya dengan menerapkan vermilion pada Ganga di depan keluarga. Sebagai keberatan catur fedis ini, Sagar dan Ganga ingin berangkat ke Delhi untuk pernikahan pengadilan. Tapi kesalahpahaman menyebabkan perpisahan langsung mereka saat Sagar menikahi Janfi karena iseng. Melihat perlakuan buruk yang didapat Janfi dari Sagar karena tidak mencintainya, Yas sepupu Sagar secara teratur memberinya obat-obatan dan mendesaknya untuk bunuh diri. Sementara itu, Ganga mendapatkan hidupnya kembali dan menjadi asisten pengacara bernama Palas. Sagar yang cemburu padanya, tidak ragu untuk menunjukkannya karena dia semakin mengabaikan istrinya. Beberapa saat kemudian, Sagar dituduh atas kematian Janvi. Ganga berhasil membuktikan bahwa dia tidak bersalah dan yas, yang bersalah, kemudian ditangkap bersamaan dengan palas karena ternyata cintanya pada Ganga membuatnya posesif hingga menyembunyikan bukti kasus sagar yang dia tangani dengan harapan bisa menahannya. Penjara akhirnya. Pernikahan Ganga dan Sagar diperbaiki setelah pertengkaran kecil dengan penipu. Prabah, Ibu Yas, berusaha membalas dendam pada Ganga, karena dia tidak hanya diambil dari putranya, tetapi suaminya sendiri dinyatakan meninggal. Mungkin karena kejadian baru-baru ini yang akan menyebabkan dia bunuh diri. Sebagai konspirasi, dia memberi Sagar minuman berduri dan menjadi sangat dekat dengan Ganga. Dia gagal mengingat apa yang terjadi antara dia dan Ganga. Pada hari pernikahan, Ganga dinyatakan hamil dan Sagar mempertanyakan karakter Ganga. Ganga hancur dan meninggalkan rumah. Dia bergabung dengan Rahat yang merawat gadis-gadis miskin dan tunawisma. Belakangan, dia kini Rahat dan Niranjan adalah sepasang kekasih di perguruan tinggi. Setelah beberapa tikungan, Rahat tergelincir ke kematiannya. Niranjan membawa putri Rahat, Zoya, ke rumahnya. Sagar pindah ke London dengan manfi percaya Niranjan tidak peduli tentang mereka. Sementara itu, Ganga melahirkan seorang putri, Krishna dan memutuskan untuk pindah. Ganga sekarang menjadi pengacara dan membesarkan Krishna sendirian dengan temannya, Kasih. Krishna persis seperti anak Ganga. Sagar pergi ke Banaras atas desakan Kanta. Di hutan, dia menemukan Krishna dan merawatnya. Dia meragukan bahwa Krishna adalah anak Ganga karena penampilannya. Akhirnya, Sagar dan Ganga bertemu satu sama lain dan Krishna mengakui Sagar sebagai orang yang membantunya di hutan. Krishna diturunkan memiliki lubang di hati seperti Sagar. Sagar terkejut dan bertanya pada Ganga tentang ayah Krishna. Ganga menolak untuk menjawabnya. Akhirnya, Sagar dan Caturvedis terkejut mengetahui bahwa Krishna adalah putri Sagar. Sagar meminta maaf dari Ganga, yang menolak. Sagar mengirimkan surat hak asuh dan memenangkan hak asuh Krishna. Pulkit mencoba untuk berhubungan dengan Kasih. Atas desakan keluarga, Pulkit dan Surpia mengadopsi seorang gadis bernama Jui. Akhirnya, Ganga dan Sagar dipertemukan kembali. Belakangan, Keluarga tersebut mengalami kecelakaan kapal yang mengakibatkan Krishna dan Niranjan meninggal. Ganga hilang dan kehilangan ingatannya. Ganga diselamatkan oleh Sifja, yang menikahi seorang gadis bernama Ganga. Sif salah mengira Ganga Sagar sebagai istrinya. Sagar mencoba untuk menemukan Ganga tapi gagal. Ganga disambut di rumah Sif sebagai pengantinnya. Dia merawat putri Sif, Radika sebagai putrinya sendiri sementara Sagar berhasil menemukan Ganga. Ganga mendapatkan kembali ingatannya. Sif terkejut menemukan kebenaran Ganga dan mengembalikannya ke Sagar. Namun, Sagar ditembak mati, membuat Sif berjanji untuk menjaga Ganga. Ganga hancur saat mengetahui kematian Krishna. Akhirnya, kedekatan Ganga Radika menyatukan Sif dan Ganga. Setelah beberapa tikungan, Ganga dan Sif mengakui perasaan mereka dan menikah. Akhirnya, Ganga membuka sekolah dasar Sagar Vidyalaya untuk mengenang Sagar.